Selamat pagi, Truna. Gimana kabar hari ini? Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Pagi ini, Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Tapi, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah, hari baru yang Kau berikan kepada kami ya, Tuhan. Sebentar, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Yohanes 6 ayat 25 puluh sampai dua yang menyatakan, "Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, itu mereka berkata kepadanya, 'Rabi, bila mana Engkau tiba di sini...'"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 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rasa percaya adalah suatu keyakinan atau kepastian akan kelebihan terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, ketika memiliki rasa percaya kepada teman atau saudara, itu berarti Sobat Teruna meyakini bahwa mereka mempunyai suatu kelebihan. Lalu, apa artinya jika kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus? Sobat Runa, bacaan hari ini menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang mengikutinya. Mereka ini bukan hanya para murid, tetapi orang banyak. Mereka mengikuti Tuhan Yesus karena melihat keajaiban yang dilakukannya. Tidak hanya itu, mereka juga merasakan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk tidak hanya mengikutinya karena keajaiban, ia, men, ia juga mendorong mereka untuk mau melakukan pekerjaan Allah. Bapa percaya kepada Yesus Kristus, yang diutus Allah adalah bagian dari melakukan pekerjaan yang dikendaki Bapa. Sobat runa, kita kembali ke pertanyaan awal, yaitu: apa artinya jika seseorang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus? Pertama, pernyataan itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan Yesus memiliki kelebihan, bisa melakukan apa saja bahkan hal-hal yang ajaib karena Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia. Kedua, pernyataan itu berarti kita mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengajarkan dan mempraktekkan hal yang benar. Ia membela orang-orang yang lemah dan tertindas. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, apalagi melakukan kekerasan. Ia penuh kasih sayang. Hal inilah yang merupakan pekerjaan Tuhan Yesus bagi dunia. Itu juga menjadi pekerjaan kita yang percaya kepadanya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kamu boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini tidak berhalu begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman kami untuk kami melakukan hari lepas harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati aktivitas kami pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan dalam menjalani aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam menjalani aktivitas adik-adik. Tetap jaga kesehatan serta tetap semangat ya. Tuhan berkati kita semua. Dadah.